Kekasih. Dalam penantian, mengapa dulu kau nyalakan? Kelita di dalam hati, kini kau padamkan bagaikan layar yang fatal. Jadilah perempuan